Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. mantan racing. Hah? Maos? No. Si elit? Punya shodinya nakunpa, sedangkan aku di Bandung. Kalau nggak bisa kesana, ku tahan rindu terbentuk. Rasanya tiap hari bolak-balik ngati dicariin makpa. Susah kali punya shodinya nakunpa, tapi kalau udah saleh. Udah selera, mana kuat Aduh anjing, anjing-anjing Temu duit padahal Hayang ketemu shori Benci naing, lagi tuh bisa racing Hadeh. Dah, wis, hepet dulu Pertama kali liat shori Adanya di untat gelis pas nongkrong, dua ya darat Dan cewek-cewek manis Pas aku lihat foto dia Langsung bilang, oh my god she's the one Aku buka DM-nya lalu bilang apa boleh kenalan? Hari-hari berlalu aku ajak dia ngobrol sampai ditang. Kayaknya suatu hari nanti aku ajak dia cekin in sampai ditrop. Anjing ieu bahasa naon di trop? Aing teu bisa bahasa kentut. <tuk> yeah. Kita berdua jadian di depan jamban deket krisba Langsung ku keluarkan surat cinta Lalu ku dengan barbar Akhirnya dia bilang iya Langsung ku peluk dengan nyaman Langsung aku berdoa pada Tuhan Biar hanya aja yang memisahkan Punya syari anakku Sedangkan aku dibantu Kalau gak bisa kesana Ku tahan rindu terbentuk Masa iya tiap hari bolong balik hari dicari imam Susah kali punya syari anakku empat Tapi kalau udah seleram dengan di dibantu Kalau bisa kesana Aku tahan rindu terbentuk. Asa ia tiap hari bolak-balik Ngeri dicariin um, mama Susah kali punya sorry anak pun ma. Tapi kalau udah